Oke di video kali ini kita akan unboxing wireless microphone Mamen ini bisa untuk kamera mirrorless dan Android lainnya ya ini mereknya Mamen model KTW1 ya ini cocok buat youtuber-youtuber YouTuber pemula dan vlogger dan ini harganya kurang lebih satu setengah juta dan ini dapat kartu garansi yaitu dari PT visi moda andalan garansi resmi satu tahun dan untuk operating range-nya ini bisa dengan jarak 50 meter dan ini di dalamnya ada Transmitter dua buah dan satu receiver sebagai penerima suara ya Coba kita buka ya di dalamnya itu dapat apa saja nih di dalamnya ya ada cek mini audio dari kamera mirrorless ke receiver dan ada juga satu lagi untuk Android ya mini audio dan kabel USB C untuk charge ya biasanya bisa memang disediakan untuk charger ya dan ini ada transmitter ya sebagai mic mikrofon ya, untuk menyambungkan suara sebagai menyambung ke receiver supaya menghasilkan suara yang jelas Di transmitter ini kita dapat 32 channel ya bisa ditentukan untuk masing-masing channelnya Hai untuk receiver di sini ada level volume ya bisa untuk G, mengatur G, besar dan G, kecilnya volume G, G. C C C Satu dua 123 C C dan ini dapat juga mikrofon lavaliernya dua ya C C C C C Cek, 1,2, Cek, 1,2, Cek, Cek, Cek, Cek, Cek, Cek, Oke, kita coba langsungkan ke kamera mirrorless-nya ya. Gathering, berupa gathering video syuting, video editing buat Youtube, karena ya gitu deh. <h -h -h <h -h dan sekian untuk video kali ini ya untuk membahas tentang wireless microphone Mamen